Hai hai everybody welcome back to my channel balik lagi sama gue di sini Ya seperti biasa di channel ini gue akan membagikan tentang info-info terupdate Dan tentunya membahas seputar dunia swasta Oke sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini Semoga sehat-sehat selalu Dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar Oke, okay, di sini gue bermain di of olympus dengan bawa model 30.000 ya, dan gue langsung start di 800 pelak aja nih ya, kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu ya, pasti dengan polosnya yang tentunya mantul ya, besi ya, aduh, aduh, mudah-mudahan ya, gampang dipahami ya, mudah-mudahan ya, untuk kalian di para pelotormannya. Oke. Okay. Seperti biasa ya, uh, di sini gue bakal sharing-sharing ya tentang pola slot gacor, info slot gacor atau bocoran slot gacor hari ini untuk kalian ya. Jadi yang udah mampir simak simak terus videonya, jangan di skip skip biar gak ketinggalan info-info dari gue ya di sini. Oke, okay, aduh, aduh, aduh, aduh. Ya saldo gue perlahan mulai menipis ya. Gue takut banget rungkut nih. Ya mudah-mudahan sih ada keajaiban ya. <laughs> Oke, okay, ya pasti ya seperti biasa lah ya kita main santai aja, nggak perlu pakai nafsu ya. Jangan lupa selalu kirim dan sebat sebatnya besi. Aduh, aduh, ini tipis sekali saldo gue besi ya. Alas ya right, boy. Please, satu lagi skater dong selamatkan gue aja beneran dong sisa 490 serak-rak ini kita ya mantap sekali oke sambil kita pantau ya di dalam skater ini mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya. Tapi di sini gue juga bakal ngasih tahu ya uh, dimana tempat bermain gue yang pastinya ini rekomend banget untuk para ya tentunya aman dan terpercaya juga ini. Aduh cakep banget ya. Oke langsung aja ya di sini gue bermain di situs permain 138. Dia aja makan permen gak Ah di cakep banget aja dong. uut ini akhirnya terselamatkan ya dari sisa 490 perak ya akhirnya di sini gua bisa dapetin cuan-cuannya ya wow walaupun mungkin belum seberapa tapi ya nggak apa-apa ya yang penting kita berusaha dulu ya dan ya semoga sudah si bisa WD ya di game kali ini cakep sekali kali 15 nya turun dan akhirnya juga connect ya wow luar biasa Oke okay. super gigi ya guys 43.000 lumayan Ayo pasti buat kalian yang lagi nonton di sini, disclaimer dulu nih ya semuanya jangan lupa ya jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya, jadi bagi kalian yang masih di bawah umur ya gue harap aja apabila videonya lewat di beranda kalian misalnya ya, dan bagi kalian ini mungkin yang sudah terlanjur bermain ya, jadi ya itu bebas-bebas aja nggak ya masalah ya. Tapi yang perlu kalian tahu ya kalau misalkan kalian ingin bermain ya di sini gue rekomendasiin situs yang memang aman dan terpercaya. Jadi biar kalian juga nggak salah pilih tempat bermain ya. Oke okay. cakep banget perkaliannya udah 42 dong. Wow scienceional ya Jadi buat teman-teman yang mau join di permen 138 ya linknya udah ada di tim komentar di tinggal kalian klik langsung join sekarang juga nggak usah pakai lama-lama ya ya. Oke mantap jiwa ya dikasih seperti di. dan buat teman-teman yang baru hadir di channel ini yang baru nonton videonya juganya ya aduh jangan lupa di support ya sayangnya support support selalu channel ini ya ah sensational dong akhirnya 424 ribu dan saldo juga di sini sudah bertambah ya best ya wow dengan kolasinya pastinya santuy dan mantul ya sesuai feeling juga nggak usah terlalu nafsu mainnya sayangnya nggak perlu pakai barbar -bar, ya di sini bisa dapat ya kan, oke, okay. gue lanjutin lagi, pastinya jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, supaya channel gue juga semakin berkembang dan tentunya channel gue juga semakin maju. Aduh, gaskan gaskan terus, ya 630 yang gue dapatkan dan saldo gue di sini sudah berada di angka 600 ribuan. Oke, okay, jadi buat kalian tuh juga gak usah khawatir ya Karena semua informasi tentang slot gacor ada di channel gue Jadi merapat-merapat aja nih buat kalian yang mau cari cuan Yang mau cari pola-pola gacornya silahkan aja Karena setiap harinya pun gue juga bakal ngasih kalian untuk info pola gacor Olimpul hari ini dan slot gacor hari ini setiap hari Ya khususnya buat kalian yang suka main modal receh Oke okay. Dan karena... Gue udah gak sabar banget ke pengen WD ini cuan cuannya ya karena gue takut banget terungkat ya Jadi mungkin gak butuh waktu lama lagi gue bakal langsung cabut aja ya karena ini juga udah worth it menurut gue Dan ya mungkin abis ini gue mau langsung cabut gue mau rehat dulu Tapi sebelum itu gue mau ngucapin makasih banyak buat teman temen yang udah hadir di sini yang nonton videonya sampai habis Semoga video gue bisa menghibur kalian. Semoga pola pola yang gue bagikan juga bisa membawa hoki, membawa cuan buat para suporter mania lainnya. Oke, okay, thank you so much. Semoga enjoy dan mungkin sekian aja ya video gue ini. Gak perlu lama-lama lagi. Oke, okay, coba ketemu lagi di video berikutnya yang buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa. Oke, okay? bye bye.